Hai, lihat orang diibakan, kemangan mangan sedikit-sedikit. Ayah pengaruh, ayah pengaruh, pengirut. Nak, iya, itu pengirut. Pengaruh, kalau senar ini, mana dibolehkan? Sekarang gak iya, saya coba dan cintanya. sakit. dari Di rumah sakit, rumah sakit. Mohon, di rumah sakit mah Dua kilo setengah, dua tama tak di situ. Terus ya, masalah ya. nanti oke okay, masalah <laughs> Gimana ya. ah. hmm. Alhamdulillah Ini tes dimasasi Tes tujuh 7 kg hmm. anu 7 kg Ini istri Terus badai ngelusuh kilo setengah oh, hari, Dicana kah itu Tika dokter Itu Alhamdulillah, tongna nah di alhamdulillah eh nih Oh Kalau menurut kalian, gimana? Yang butuh lo, saya eh, kadang dikitu di lo, eh, kadang dikumpak. Alhamdulillah, itu, saya sok wadahnya gitu. Oh, sangat tinggi. Kita kadang-kadang apa, kadang-kadang kadang-kadang eh, eh, ngaduk-ngaduk, hayo gitu. -nya punggige um, gitu nyata tiap mimi langsung nah oge, berat di iya ah nangis oh banyak kalau langkung panjangnya lima puluh dua diangkat bangsa eh atau ya katuban jadi mal surat itu langsung ditangani peminatnya aku itu ah ya naik